Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada info untuk kita semua persahabat ya dari akun l 2 ID fanbase yang luar biasa menginfokan. Mengingatkan kembali persahabat ya info ini satu jam yang lalu persahabat ya, bahwa tiga jam lagi sebelum kiss word ditutup kita sebagai fans sejati leslar wajib untuk mendukung. Idola kesayangan kita di acara Kiss World 2022 mudah-mudahan Leslar bisa memborong banyak piala penghargaan Persahabat ya tuh Disimak dan ditentunya persahabat pahami bahwa sebentar lagi voting di Indosiar akan ditutup Perhatikan juga di kalimat info lewat caption yang dituliskan 3 jam lagi sebelum ditutup guys, voting di Indosiar. jangan lupa masih ada waktu terus voting sampai ditutup. Apapun hasilnya, setidaknya kita telah berusaha tetap semangat selalu. Allah banget ya, dikasih semangat langsung bersahabat ya, yuk sama-sama kita kompak dan solid mendukung yang terbaik apapun itu buat Lesti dan Bilar. Berikutnya juga bersahabat ya, kita mendapatkan info Hasil sementara pukul 12.30 tadi waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah keluarga leslar masih unggul di setiap kategori. Gas terus 2 jam terakhir persahabat ya. Tuh tinggal 2 jam terakhir. Mudah-mudahan Lesti Bilar BBL bisa membawa pulang piala penghargaan Kiss award 2022. Berikutnya kita lihat juga ada momen spesial terbaru nih dari BBL ya yang diunggah oleh papahnya sendiri nih Kakak Rizky Bilar memposting sebuah postingan video BBL yang sedang memakai baju Liverpool kebanggaan dari papa Bilar Wow masih baik aja sudah dipaksa ya oleh papahnya untuk menjadi fans sejati Liverpool Disimak juga nih video ini diunggah kembali oleh akun Sendal Putih Perhatikan di kalimat caption yang dituliskan Keluarga kecil Leslar ini si abang sudah dipaksa papanya jadi fans Liverpool Kayaknya tuh Wow. Hingga komentar pun banyak dari para sahabat Leslar Salah satunya dari akun hehehehewil mengatakan di kolom komentar Gestur tangan di awal video Mendadakan adanya penolakan sejak dini. Kalau Abang L nggak mau gabung, jadi fans Liverpool, kayak papanya, "Hahaha, <tuh -tuh> kan ya, masya Allah." Katanya nih, baby BBL dari gestur tangan di awal video ini, menandakan persahabat ya, adanya penolakan langsung sejak dini. Kalau Abang El nggak mau gabung sama liverful persahabat ya masya masalah banget ya tentu kita support saja dukung yang terbaik untuk keluarga Leslar dan berikutnya persahabat kita juga lihat nih ada unggahan terbaru dari Bunda Lesti satu jam yang lalu tepatnya persahabat mengunggah sebuah postingan BBL lagi tertidur ya di stroller Dior yang harganya fantastis banget seharga mobil wow luar biasa mudah-mudahan BBL selalu sehat Bahagia dan menjadi anak yang soleh, persahabat ya, terhenti-hentinya. Pasti kita mendoakan yang terbaik buat Lesti Bilar dan BBL. Dan untuk kabar berikutnya, persahabat perhatikan, disini ada sebuah unggahan postingan live Instagram dari Bagas. Persahabat, yuk, ya Bagas ini adalah asisten dari Papa Rizky Bilar. Ketika live Instagramnya, Bagas ini menyampaikan persahabat ya, bahwa tentunya, Ganci bisa dicari. Tapi kalau kenyamanan nggak bisa, kata persahabat. Ya, ini tentunya dapat disimpulkan bahwa Bagas ini, persahabat, ya, mencari kenyamanan. Dan Alhamdulillah ketika banyak sekali komentar yang diberikan ketika live Instagram Bagas ini, Persahabatnya ketika ada yang bertanya, nyaman nggak bekerja dengan Papa Bilar? Alhamdulillah jawab Bagas nyaman. Nyaman dong. <laughs> Kita doakan saja mudah-mudahan Bagas bisa betah dan... Bisa tentunya bergabung lama dengan tim Leslar Entertainment Unggahan ini pun di kembali oleh akun sahabat Leslar Taiwan Ada kalimat gansung yang dituliskan persahabat yang perhatikan nih ada sebuah kalimat panjang Bener banget gas gaji bisa dicari yang gede Tapi nyaman itu susah banget Kemarin ada yang ngejelekin Bilar Lah mungkin Leslar pelit ini itu hello kalau Nasla pelit, nggak mungkin dia beliin barang-barang yang mahal untuk asistennya. Dan yang lainnya, kalian masih inget kan waktu di kantor Bilar, beliin semua karyawannya jam yang harganya di atas 10 juta. Tanpa dia kontenin, terus beliin iPhone gongli tanpa di kontenin, dan banyak lagi. Gue yakin bonus pun sering Bilar kasih tanpa dikontenin. intinya namanya juga ikut orang harus sabar. Gak ujung-ujung harus gaji besar, seorang asisten Raffi Ahmad saja, Mary dari gaji kecil, bahkan pas Raffi Kena masalah, dia rela nggak digaji Dan tetap setia Nemenin bosnya, sekarang lihat hasilnya Masya Allah Semoga bagas Seperti Mary setianya Namanya ikut orang, harus sabar Tuh, sahabatnya ini sih luar biasa banget ya Tentu kita hiraukan saja Omongan-omongan dari haters Yang selalu memfitnah Yang selalu tidak suka dengan Leslar Kita sebagai fans sejati Harus selalu tetap dukung yang terbaik Untuk idola kesengan kita berikutnya para kita lihat juga ada sebuah postingan ya dari fashionnya abang L. kita makin dulu ya para untuk outfit pakaian atau baju yang dipakai oleh bbl Baju bola aja persahabat ya Yang dipakai ini oleh Abang L Liverpool FC Ini dibanuh seharga Rp. 124.337 Wow luar biasa banget ya Baju Liverpool The Harry Baby L Masya Allah Mudah-mudahan berkah Barokah Dan selalu lancar skinnya Berikutnya juga persahabat Kita lihat ada info dari Bang Adlin ya Ini mantan asisten Papa Bilar bahwa bakal ada kejutan nih kayaknya persahabat ya free day hari Jumat tepatnya hari ini tanggal 11 Februari 2022. Kayaknya ada pertandingan sepak bola nih. papa Bilar, namanya juga di teknik nih, bakal hadir sepertinya. Kita tunggu saja, mudah-mudahan ada kejutan, ada kabar baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan. Karena total di pertandingan ini, itu memperbutkan hadiah 100 juta. Wow, luar biasa banget ya. Kita doakan saja, mudah-mudahan leslar selalu sehat, bahagia, dan semua yang dilakukan diberikan kemudahan, kelancaran. Amin. Kita masih menunggu kejutan berikutnya.